Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Memuna. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpajakan tugas ekonomi dari Bapak Hapizki Ronald Habibie, S.Pd. Baik, langsung saja ke materi. Pajak, pajak adalah iuran wajib penerimaan negara yang besar sehingga pajak memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah. Dan adapun jenis-jenis pajak, jenis-jenis pajak terbagi menjadi tiga yaitu yang pertama pajak berdasarkan golongan atau sistem pemungutan terdiri dari dua, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung yang kedua, ada pajak berdasarkan lembaga, terbagi menjadi dua juga yaitu pajak pusat atau negara dan pajak daerah yang ketiga, pajak berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua yaitu subjektif dan objektif selain anda harus mengetahui pengertian, dan jenis-jenisnya, Anda juga harus mengetahui atau menguasai tentang fungsi dan manfaatnya. Manfaatnya adalah untuk memakmurkan masyarakat di negara maupun di daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya ketahui tentang perpajakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.